Dulu Ku kau makin Ku kau Harga diri Ku tak sempurna Agar Olu engkau rangkul semua Suasa, karena harta Bapakmu punya Terhenti Akan kubuktikan. Ku buktikan tak Ku takkan mati Mengejar Mimpi Terima kasih